sesuatu yang fadhilah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Arhamna rabbana lana min ar-rahmanir-rahim al-malikin al-adil. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inna sholata wa nusuka inna sholata allaziina 'ala tudhalihi Pada kuliah yang keempat ini. Insyaallah akan dibahas tentang rida Tidak ramai manusia yang mencari ridhanya Allah Dan di antara manusia Ada orang yang mengorbankan dirinya Karena mencari ridhan Allah Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya Jadi tidak ramai manusia yang mencari ridhanya Allah Apalagi mengorbankan dirinya Untuk mencari ridhanya azab Allah Maha penyantun kepada hamba-hambanya. Rasulullah SAW bersabda, man qala raditu billahi robba wa islami dina wabil muhammadin nabiya wa muhammadin nabiyya wa rasula wajabat lahu jannah Ini sebuah ucapan yang sederhana tapi syarat dengan makna. Maka siapa yang berkata aku ridho kepada Allah sebagai rob, Islam sebagai din, agama kaya hidup, budiman hidup. Muhammad sebagai Rasul niscaya surga itu wajib untuknya. Hadis dari Abu Sa'id Al Khudri, riwayat Maka orang-orang yang ada di muka bumi ini ada juga yang mengikuti kehendak Allah Subhanahu taala. Ini dikisahkan para sahabat bersama nabinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah seri di perang Uhud perang yang membawa luka kepada umat Islam karena hampir 70 sahabat terbaik gugur di perang tersebut termasuk sayyidina Hamzah Yang dikenal sebagai paman Rasulullah SAW Gugur di dalam perang tersebut Dan membuat Rasulullah sedih Namun Rasulullah tidak ingin hanyut dalam kesedihan Maka esok harinya Nabi membawa pasukannya ke sebuah daerah Yang bernama Hamra'ul Asad 10 kilo dari kota Madinah ke arah selatan Menuju Makkah Mengejar pasukan-pasukan Quraisy Walau dalam kondisi terluka parah Bahkan ada luka yang masih menganga Para sahabat menyambut dengan antusias panggilan Dari Rasulullah SAW Untuk mengejar musuh-musuhnya Kemudian mereka mendirikan kayu-kayu bakar, lalu membakarnya, sehingga terbentuklah kayu bakar yang sangat besarnya, yang membuat takut orang-orang Quraisy, lalu membuat mereka lari terbiru birit menuju Makkah. Hamrahul Ashar adalah sebuah perang psikologis Bukan perang fisik Tapi Psikologis di mana para sahabat Mendapat luka tetapi Mereka tidak menunjukkan Kelemahan Kesakitan dalam perang Uhud Di hari sebelumnya Kemudian Allah SWT Memuji mereka Maka mereka kembali dengan nikmat Kembali ke Madinah dengan nikmat dan karunia dari Allah, mereka tidak mendapat bencana apapun di dunia, di akhirat. Mereka mengikuti keridoan Allah dan Allah mempunyai karunia yang besar. Ini sebuah hadiah dari Allah, Subhanahu wa ta'ala Karunia yang besar dari Allah untuk Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya mulia. 300 veteran Uhud itu selamat dari bencana di dunia maupun di akhirat. Termasuklah di dalamnya ada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiallahu anhu. Al Mereka adalah orang-orang yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. dari Aisyah radhiallahu anha. Rasulullah SAW bersabda. Man liqa Allah, liqa ah, wa man liqa Allah liqa ah. Siapa yang suka berjumpa dengan Allah maka Allah akan suka berjumpa dengannya dan siapa yang benci dengan Allah maka Allah akan benci berjumpa dengannya kemudian Aisyah menturkan aku bertanya wahai Nabi Allah Apakah itu maksud juga benci kepada kematian pada setiap kita membenci kematian dan beliau menjawab bukan seperti itu maksudnya tetapi seorang mukmin apabila menghadapi kematian dia diberi kabar gembira dengan rahmat Allah keridaan dan syurganya sehingga ia suka berjumpa dengan Allah lalu Allah suka juga berjumpa dengannya dan sesungguhnya orang kafir yang ingkar apabila menghadapi kematian dia diberi kabar gembira dan siksa dan kemurkaan Allah maka Allah ia benci berjumpa dengan Allah dan Allah pun benci berjumpa dengannya Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Maka siapa yang suka Ridha bertemu dengan Allah Maka Allah pun suka Dan ridha bertemu dengannya. Maka orang yang menghadapi ajalnya Dalam keridaan kepada Allah SWT Maka Allah pun akan ridha kepadanya dan keridoan itu disembunyikan di Allah Subhanahu wa ta'ala Ya ayya Tuhan nafsul Mutmainnah Irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah Wahai jiwa yang tenang Kembalilah kepada Tuhanmu Dengan hati yang merido dan diridhonya. al 27 2728 Maka ilmu kita harus seperti meteor Yang semakin maju ke depan Jangan pernah mundur ke belakang ilmu kita. Harus semakin maju. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Sesungguhnya Allah menyaring empat kalimat. yaitu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Barang siapa membaca subhanallah, maka dua puluh kebaikan ditetapkan baginya. Dan 20 keburukan dihapus darinya. Barang siapa membaca Allah, akbar, maka seperti itu juga sama. Barang siapa membaca 'La' 'Ilah' maka seperti itu juga sama. 20 kebaikan ditetapkan dan 20 keburukan dihapuskan. Namun barang siapa membaca 'Alhamdulillah', 'Alamin', dari dirinya, maka 30 kebaikan ditetapkan untuknya dan 30 kesalahan akan dihapus darinya. Hadis Al-Buharara dan al -Buhar. Inilah diri seorang hamba yang sudah marifat ma kepada Allah. Jika diberi pujian, dia bersyukur memuji Allah. Maka syukur itu adalah buah dari reda. Ketika diberi ujian, kita bersabar menerimanya. Maka sabar itu adalah buah dari reda. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan. Hanya sedikit. Dikasih sedikit saja. Tidak banyak oleh Allah. Karena kasih sayang. Sedikit ketakutan. Sedikit kelaparan. Sedikit kekurangan harta. Jiwa dan buah-buah. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapakah orang yang sabar itu? Yaitu orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah Dan pasti akan kembali kepada Allah Maka mereka itulah orang yang mendapatkan keberkahan yang sempurna Berkat dari Allah dan rahmat dari Tuhan mereka Dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk Maka kesabaran itu adalah tidak mengeluh Saat ujian itu datang kepada diri Ridu Allah atas orang yang bertawabat Allah pun ridu dengan orang yang banyak bertaubat. Muslim rakanam sahih dari sama Berkata bahawa Nukman bin Bashir berkhutbah Sungguh Allah lebih berbahagia dengan Tawabat hambanya daripada seorang laki-laki Yang bawa makan dan minumannya Di atas punggung unta Kemudian dia berjalan Sesampainya di daerah yang sepi Datanglah waktu untuk kailullah atau tidur siang Dia turun dan berkailullah Di bawah pohon dia tertidur dan untanya pergi meninggalkannya Dia terbangun lalu berjalan beberapa jarak Tetapi dia tidak menemukan apapun Kemudian dia berjalan beberapa jarak untuk kedua kalinya Tapi dia tetap tidak menemukan apapun Lalu dia berjalan beberapa jarak untuk ketiga kalinya Tapi dia masih tidak menemukan apapun Dia kembali mendatangi tempat di mana dia beristirahat siang tadi Manakala dia sedang duduk Tiba-tiba untanya datang berjalan Hingga dia menjatuhkan tali kekangnya di depannya. Karena bahagianya. Maka. Sungguh Allah lebih berbahagia dengan taubat seorang hamba. Daripada orang ini. Manakala dia menemukan untanya. Jadi kegembiraan. Seseorang yang kehilangan untanya. Lebih besar gembiranya Allah. Ketika. Ketika. Menyambut taubat hambanya Maka walaupun banyak dosa kita lakukan Ingatlah Kita jangan berputus asa Kita bisa memperbaiki Selama kita sadar untuk selalu mencari Rida Allah Maka jangan dari Abah Kurus kumpul yang bagus ini Patut kita simak Keadaan diri dan hati Bagi pelaku dosa Yang pertama hati dan roh wajahnya gelap tidak ada cahaya sekecil pun di wajahnya Yang kedua tidak ada ketenangan dalam hidupnya Yang ketiga tubuhnya cepat lemas dan suka bermalas-malasan Yang keempat rezekinya dikurangi Allah Yang kelima dia tidak disukai atau dibenci oleh orang Yang keenam hatinya keras sehingga dia sulit menerima nasihat Yang ketujuh hatinya penuh dengan penyakit hati Seperti riak, sumah, ujub, takabur dan lainnya yang kedelapan surit memahami akan satu pelajaran Hafalan sedikit demi sedikit menjadi hilang Semoga kita termasuk orang yang Mengambil hikmah dari wejangan Abah guru sekumpul ini Wejangan yang sangat besar Maka kita walaupun banyak dosa kita lakukan Janganlah kita putus asa kita bisa perbaiki selama kita sadar Untuk selalu mencari allah Ingatlah taubatnya Nabi Allah Yunus AS. Dan ingatlah kisah zunun Yunus Ketika dia pergi dalam keadaan marah Dia menyangka bahwa kami tidak akan menyempitkan Menyulitkannya Maka dia menyulamkan Alhamdulillah La ilaha ila anta subhanaka Inni kuntum zalimin bahwa tidak Tuhan sering engkau Mohasji engkau Sungguh aku adalah orang-orang yang zalim Maka kami telah memperkenankan doanya Dan menyelamatkannya pada kedukaan Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman Al-Hambiyah 87-88 Maka kita jangan berputus asa dengan untuk meraih rindanya Allah Ingatlah pesan Nabi Allah aku ya kepada anak-anaknya ketika hendak mencari Yusuf alaihissalam. Nabi Allah Yakub alaihissalam berpesan, "Hai anak-anakku, pergilah kamu. Maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya Benyamin. Dan janganlah kamu berputus asa dari Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari Allah melainkan kaum yang ingkar." Surah Yusuf ayat 87. Ridha Allah pada orang yang banyak bersyukur Orang-orang yang banyak bersyukur Juga termasuk orang yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surah Az-Zumar ayat 7 Allah berfirman A'udzubillahirrahmanirrahim Jika kamu ingkar Maka sungguhnya Allah tidak merlukan imanmu Dan dia tidak meridai keingkaran bagi hambanya Dan jika kamu bersyukur niscaya dia meridai bagimu kesyukuranmu itu dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain Kemudian kepada Tuhan mulah kembalimu Lalu dia beritakan mu apa yang telah kamu kerjakan Sesungguhnya dia maha mengetahui apa tersimpan di dalam dadamu. Az-Zumar ayat 7 Allah juga memuji Nabi Allah Nuh alaihissalam Karena banyak bersyukur Dalam surah al Isra 3 Al-Zubillahimahinah syaitan rajim Yaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama-sama Nuh Sesungguhnya dia adalah Nuh Hamba yang Allah Hamba Allah yang banyak bersyukur Al-Isra'i Allah juga ridha Kepada Nabi Allah Lut alaihissalam Maka Allah berikan Keselamatan kepada keluarganya Kaum Lut pun Telah mendustakan ancaman-ancaman Nabinya. Sesungguhnya kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu batu yang menimpa mereka, kecuali keluarga Lut. Mereka kami selamatkan sebelum fajar menyingsing. Sebagian nikmat dari kami, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur, al-kamar, ayat 34 sampai 35. Maka orang-orang yang banyak bersyukur akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah wujud balasan dari Allah Allah membalas Sikap syukurnya Maka Allah ridha kepadanya Maka Allah berikan keselamatan Kepada keluarga Alayhi salam Hakikatnya Iblis dalam diri kita lah Yang kerap menghasut dalam hati dan fikiran kita Agar kita pelit untuk bersyukur Pelit berterima kasih kepada Allah Kemudian saya iblis Akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka Dari kanan dan dari kiri mereka Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur al araf 17 Iblis mendatangi anak cucu Adam dari empat penjuru Sebagaimana dia telah berhasil Menggoda Adam dan istrinya Dari empat penjuru Mereka datang dari depan belakang kanan dan kiri maka iblis yang dalam diri kita lah yang bersembunyi dalam dana kita yang sering kali menghasut dalam hati dan pikiran kita agar kita ini jangan banyak banyak bersyukur maka kita harus mewaspadainya ridho juga berbuah sakinah dan al falah orang-orang yang ridho pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti para sahabat yang berjanji setia pada saat perjanjian Baitul Ridwan, mereka adalah orang-orang yang Allah telah berikan keridoan kepadanya. Sungguh, Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin. Ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka Lalu menurunkan ketenangan atas mereka Dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat Setelah perjanjian tersebut Janji setia di para sahabat Allah berikan ketenangan kepada hati mereka Kolbu mereka, batin mereka dan Allah beri balasan dengan kemenangan yang sangat dekat. Allah juga Ridho pada orang yang tetap saling kasih sayang walaupun pada musuh kita sekalipun. Dalam Surah Al-Mu'mtahane, ayat 22 Allah berfirman, "Kamu tidak akan mendapati satu kaum beriman kepada Allah dan hari akhir, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya." Sekalipun orang itu bapak-bapak Atau anak-anak atau saudara-saudara Atau keluarga mereka Mereka itulah orang yang, orang yang telah Orang yang telah Allah tanamkan Keimanan dalam hati mereka Dan menguatkan mereka dengan pertolongan Yang datang darinya Dan dimasukkannya mereka ke dalam Surga mengalir di bawahnya sungai-sungai Mereka kekal di dalamnya Allah ridho terhadap mereka Dan mereka pun Ridho Puas terhadap Allah SWT mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahawa sungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung. Jadi jangan sampai kita kehilangan sikap kasih sayang walau kepada musuh kita sekali. Maka ketika Makkah ditaklukkan oleh Rasulullah tiada ucapan Rasulullah kecuali maaf, maaf. Dimaafkan Siapa yang masuk Ke rumahnya Abu Sufyan Dia selamat Selamat, selamat. Ya. Tidak ada Pembersihan ya. Kecuali kepada orang-orang Sangat-sangat Nyata Permusuhannya Kebenciannya kepada Rasulullah Dan dia tidak mau Tunduk kepada Rasulullah s.a.w. Dikala orang lain sibuk menghitung balasan sedekah Orang ini malah menempuh jalan yang lain dalam bersedekah Siapakah orang tersebut? Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya Karena mencari keredaan Allah Dan untuk keteguhan jiwa mereka Adalah seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi Yang disiram oleh hujan lebat ke kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat Jika hujan lebat tidak menyiraminya Maka hujan gerimis pun memadai Dan Allah maha melihat apa yang kamu perbuat Al-Baqarah 26.000 Orang yang belanjakan hartanya, Mencari keridoan Allah Bukan mencari pahala dari sedekah Bukan mencari yang berlipat ganda Seperti yang orang banyak kerjakan hari. Dia bersedekah agar hartanya dilipat-gandakan lagi. Ya? Tapi orang ini. Membelanjakan hartanya. Untuk mencari keriduan Allah. Maka. Allah membalasnya. Dua kali lipat. dan hujan lebat yang gerimis kalau tidak ada hujan lebat gerimis pun memadainya inilah perumpamaan orang-orang yang bersedekah karena mencari keridanan. apakah sama orang yang mengikuti keridanan Allah dengan orang yang kembali membawa kemurkaan. dari Allah dan tempatnya adalah Jahannam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali Tentu saja tidak sama Ada yang lebih mahal daripada dunia Berikut surga dan isi Katakanlah inginkah aku kabarkan kepadamu Apa yang lebih baik dari yang demikian itu Untuk orang-orang bertakwa kepada Allah Pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir Di bawahnya sungai-sungai Mereka kekal di dalamnya Dan mereka dikarni istri-istri yang disucikan tapi itu belum final. Belum selesai. Karena di ujungnya ada keridoan Allah. Inilah yang paling mahal. Daripada surga dan isinya. Berikut kenikmatan yang ada di sana. Keridoan Allah. Maka Allah memberikan Ridhonya Kepada hamba-hamba yang tersebut. Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba Ali Imran ayat 16. Maka kerinduan Allah lebih Mahad daripada syurga dan seisi isi Bukan nafsu hendak mengincar benda dari syurga. Bukan itu yang menjadi tujuan kita dalam beribadah. Namun Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan akan mendapatkan syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai kalau mereka di dalamnya dan mendapat tempat surga yang bagus yaitu surga. Dan keridhaan Allah itu adalah lebih besar. Ingat. Surga luar biasa indah. Namun keridhaan Allah lebih besar daripada surga ini. Lebih tinggi nilainya. Karena keridhaan itulah yang jadi Tujuan kita, target kita Fokus kita Maka itulah keberuntungannya Sangat besar orang-orang yang beruntung Maka bukan nafsu kita mengincar bidadari surga, bukan itu Menjadi target kita. Tujuan kita hanya satu Yaitu keridaan Allah Atau bahaya itu Maka orang-orang yang bersabar Mencari ridha Allah itu adalah senjata terbaik saat ini, karena kesabaran itulah yang akan menyampaikan kita kepada tempat kesudahan yang baik. Nanti di akhirat, dalam Surah ar berdoa, Allah dan orang-orang yang sabar karena mencari keridaan tuhan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang diberikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan. Serta menolak kejahatan dan kebaikan Orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik Itulah orang yang sabar Yang akan mendapat ganjaran terbaik Kita juga harus bersabar bersama wali-wali Allah yang senantiasa berzikir Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari Dengan mengharap keribaannya dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka Karena mengharapkan perhiasan dunia ini Janganlah kamu ikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari muka di kami Serta menuruti hawa nafsunya Dan adalah mereka itu melampaui batas al Jadi kita jangan berpaling wajah kita dari para wali oleh Allah Yang selalu berzikir Ya yeah seperti salah satu wali Allah yang pernah berkunjung ke Indonesia, Syaih Nazim Adil Haqani yang bertemu dengan Habib Uthpi, berkumpullah para wali-wali bertemu dengan Abah Hanum, ya. maka kita harus bersabar bersama para wali dan kita jangan berpaling kedua mata kita dari mereka, karena perhiasan dunia. Maka daging-daging unta dan darahnya itu tidak Sekali-kali tidak akan dapat mencapai keredhaan Allah Namun ketakwaan Dari kamulah yang bisa mencapainya. Takwa itulah yang akan mencapai Allah SWT Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu Supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu Dan berilah kebergembiraan kepada orang-orang yang berbuat baik Al-Hajj Al-Hajj takwa kunci itu sampai kepada Allah Maka orang yang berkorban Korban itu adalah Tujuannya mendekatkan diri kita kepada Allah Darah Hewan-hewan kurban Tidak akan sampai Namun yang sampai adalah ketakwaan kita Yang tersembunyi Di dalam batin kita Itulah yang sampai Bukan ukuran hewan korban Bukan beratnya Bukan banyak lemak atau daging Bukan besar kecilnya kula. Namun yang dilihat Allah ketakwaan. Itulah yang akan sampai kepada Allah Maka jihad itu niatnya Hanya satu Mencari ridha Allah Bukan mencari bidadah di surga Bukan Terlalu rendah surga itu kalau hanya Surah al 69 Dan orang yang berjihad mencari keridoan Kami Benar-benar akan kami Tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami Dan sesungguhnya Allah Benar-benar beserta Orang-orang yang berbuat baik Ayat, Ayat 69 Maka orang yang berhijrah Orang yang diusir di kampung halamannya Diusir dari harta bendanya Karena mereka mencari Keredaan Allah, mereka itulah Orang-orang yang menolong Allah dan Rasul Dan mereka itulah Orang-orang yang benar Juga bagi orang fakir yang berhijrah Yang diusir kamu halaman Dan dari harta benda mereka Karena mencari karunia Allah Dan keredaannya Dan mereka menolong Allah dan Rasul Mereka itulah Al-Haşrainal. Al Mata seorang ini hijrahnya karena wanita pasti yang ditemui adalah wanita. Dari Umar radhiallahu anh Barbata saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Inna malam al-lubniyat. Semua segala amal itu bergantung padanya. Fa inna malikulimri immanawah dan seorang akan mendapatkan balasan sesuai dengan yang dia niat pamangkan hijratu ila Allah wa Rasuluh fahijratu ila Allah wa Rasuluh pamangkan hijratu lidunya wa sibha awi muratin kan ki huwa fahijratu ila hajar mahajara ilaih jika dia hijrahnya karena Allah dan Rasul maka Allah dan Rasulnya akan dia temui di sana namun yang hijrahnya karena dunia atau wanita maka dia akan bertemu juga dengan wanita Atau luruskanlah Niat kita Nawa itu Agar Fokus kepada Allah dan Rasul Mencari Mengharap ridha Maka dalam perjuangan Tentu ada Rahasia-rahasia Yang disampaikan oleh Allah dan Rasul Janganlah kita memberikan Rahasia tersebut kepada Orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul Hai orang-orang beriman Janganlah kamu mengambil musuh Dan musuhmu Menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad Karena rasa kasih sayang Ingat musuh Allah dan Rasul Bukan hanya yang nampak Tapi juga ada yang tidak nampak Yang tidak nampak bersembunyi di dalam Diri manusia Maka kita jangan berikan kabar Berita Rasulullah Berita Muhammad Karena rasa kasih sayang Kepada musuh-musuh kita tersebut Padahal sungguh mereka telah ingkar Kepada kebenaran yang datang kepada Mereka mengusir Rasul dan mengusir kamu Karena kamu beriman kepada Allah Tuhan jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad Dan mencari keridoanku Janganlah kamu berbuat demikian Kamu memberitahukan Secara rahasia berita-berita Muhammad Kepada mereka Karena rasa kasih sayang Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan Dan apa yang kamu nyatakan Barang siapa di antara kamu melakukannya Sungguh dia telah tersesat Terjalan yang lurus. Maka orang yang Menyebarkan berita Allah dan Rasulnya Dia telah tersesat dari jalannya urus Janganlah kita beritahukan Rahasia-rahasia Allah dan Rasulnya Kepada orang banyak Kepada musuh-musuh Orang yang ridha Dengan Allah SWT Maka dia akan bertemu dengan ridha jazauhum inda rabbihim jannatu adanin tajrim tahtial anha khalidina fiha abadat radiyallahu anhum waridu'an dhanikan iman khasyur Allah balasan mereka di syurga adalah syurga adan yang mengadil di bawahnya sungai-sungai mereka kekal di dalamnya selama-lamanya Allah ridho terhadap mereka mereka pun ridho terhadapnya demikian itu balasan bagi orang yang takut albayinah idlam Bumi dan langit mentelah rido. Jika bumi dan langit telah ridho, kenapa kita tidak ridho? Padahal dahulu ketika dia diciptakan, Allah berbicara kepada langit dan dalam surah Fussilah ayat sebelas Allah berfirman, Kemudian dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi. Allah berkata kepada langit dan kepada bumi. Datanglah kamu keduanya menurut perintahku. Dengan suka hati atau terpaksa. Bayangkan. Allah katakan. Mau datang kepadaku. Menurut perintahku. Dengan suka hati atau terpaksa. Maka keduanya menjawab. Kami datang dengan suka hati. Ini menandakan bumi dan langit. Tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan bayang-bayang pun sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala Walau banyak yang dia ciptakan dengan sujud kepada Sekalipun Fir'aun tidak mau sujud kepada Allah Tapi bayangan Fir'aun sujud kepada Allah subhanahu wa Hanya kepada Allah lah sujud patuh segala apa yang di langit dan di bumi Baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa Dan sujud pula bayang-bayangnya waktu pagi dan petang Dua kali sehari Bayang-bayang itu sujud Kepada Allah Subhanahu taala Surah Ar-Rantin Maka jangan Dari guru Abah guru semua ke Haji Zaini bin Abdul Ghani Dia mengatakan Kalau hidup di dunia Kita harus siap dengan empat musim Musim pujian ya. Kadang ada musim pujian Kita dipuji orang Ada musim hinaan Kita dihina Ada musim balak Ya Tuhun balak musibah. Ada musim nikmat Empat musim itu pasti akan kita ya, Tidak akan pernah kita Terhindar dari Tinggal ilmu Ridho, syukur dan sabar Yang harus kita lakukan. Perkuat ilmu Ridho kita kepada Allah Syukur dan sabar Itu yang menjadi kunci sehingga kita menjadi jiwa yang Mardia maka kata Imam Ghazali, Ridho itu adalah buah dari cinta, toh mahabbah. Jika telah kokoh cinta sang hamba kepada Allah, ia takkan tenggelam dalam lautan cintanya. Bagaimana orang yang tenggelam dalam lautan cinta, rela apapun yang gelap. Rido merupakan kondisi hati. Jika seorang umum dapat merealisasikannya, maka dia akan mampu menerima semua kejadian yang ada di dunia dan berbagai macam cobaan dengan iman yang mantap, jiwa yang tentram, hati yang tenang, batin yang tenang, bahkan dia akan sampai pada tingkat yang lebih tinggi, bahagia, senang pahitnya takdir. mudah-mudahan kita termasuk orang-orangnya mendapatkan kemudahan dalam urusan-urusan kita dan Insya Allah akan sambung lagi di kuliah-kuliah berikutnya Alhamdulillah Al Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh